Pornografi dan masturbasi bukan lagi hal yang asing di tengah-tengah kita. Mungkin gak banyak orang yang bahas, gak banyak orang yang ngomongin, gak banyak orang yang ngungkit. Tetapi hampir semua orang melakukannya, khususnya anak-anak muda. Nah kenapa kita melakukannya? Gua pun pernah mengalami dan gua struggle. Dasarnya adalah karena gak puas diri. Mungkin karena hubungan yang hancur, sakit hati, terluka. Broken relationship oleh orang tua, oleh teman-teman sehingga hati kita terluka, hati kita tersakiti sehingga kita memaksa diri kita untuk mencari segala sesuatu supaya kita puas. Dan masturbasi sendiri diambil dari bahasa latin yang artinya memuaskan diri. Dampak yang kita dapatkan dari itu, itu sangat berbahaya. Dari psikologis kita bisa punya rendah diri. Kita punya rasa nggak berharga, rasa nggak ada nilai, kita punya rasa bersalah, rasa hina, dan bahkan nggak percaya diri. Dan yang paling parah adalah kita kehilangan kemampuan untuk bisa berhubungan dengan Tuhan dan sesama. Kenapa? Karena kita udah kebiasaan untuk berfantasi sehingga fantasi itu memuaskan kita. Tuhan bilang dalam Amsal bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Hati sama dengan imajinasi dan imajinasi sama dengan meditasi Kalau kita nonton pornografi dan masturbasi artinya kita mengimajinasikan hal yang cabul Dan pada akhirnya kita hati kita rusak dan gak ada kehidupan Kalau gak ada kehidupan yang ada apa? Maut Makanya damai sejahtera kita dicuri Kita punya sukacita dicuri, kita punya iman dicuri, kita punya kasih dicuri Kita punya pengharapan dicuri, mimpi dicuri Tuhan juga bilang bahwa orang cabul nggak akan mendapatkan bagian kerajaan surga. Pada akhirnya dipanggil untuk menjadi jawaban buat dunia dengan menghadirkan surga ke tengah-tengah dunia ini. Nah, teman-teman, gue ngerti banget struggle ini benar-benar susah ya bikin mungkin lo stress dan sebagainya. Tapi ketika gue menemukan kebenaran, gue dibebaskan. Mungkin lu pernah bertanya-tanya, atau banget sampai hari ini lu bertanya gimana caranya bisa lepas dari masturbasi dan pornografi. Lu pengen lepas tapi lu gak pernah bisa. Well, jawabannya lu gak akan pernah bisa lepas dengan kekuatan lu sendiri. Kalau memang alasan kita melakukan masturbasi adalah karena tidak puas diri, artinya jawaban atau solusi adalah kepuasan. Dan hanya Yesus yang bisa buat kita puas secara permanen dan secara keseluruhan. Tubuh jiwa roh kita sehingga kita bisa mampu bersuka cita, bermimpi, ya, tetap beriman, mengasihi dan mampu untuk berhubungan. Sedangkan masturbasi hanya membuat kita puas sementara dan hanya pada area seksual. Yesus adalah kepuasan yang utuh Only Jesus yang bisa buat kita cukup enough Itu semua karena Yesus memuaskan kita Itu kenapa teman-teman datang sama Yesus Datang apa adanya lo Ya lo akui dosa lo dan terima pengampunannya Yesus Yang selalu setia dan adil Yang begitu rindu untuk pengen mengampuni dan menyembuhkan dan Jangan lupa juga lo harus terbuka sama orang-orang sekitar lo Karena kita bilang Kalau kamu saling mengaku dosa dan mendoakan Maka kamu akan sembuh Makanya kita butuh komunitas yang sehat untuk membuat kita terbuka. Jadi apa adanya, tapi nggak hanya jadi apa adanya, tapi dalam proses kita dibangun, dibentuk supaya bisa menjadi utuh dan asli seperti Kristus. Gue yakin lu pasti bisa. Gue yakin lu pasti berhasil. Karena Tuhan mau banget pakai hidup lu, bukan sekedar supaya lu disembuhkan, tapi supaya lu bisa membantu banyak orang disembuhkan because you are the answer to this world. Kamu jawaban buat dunia ini. Come on move up Datang sama Tuhan Alami kesembuhan And let's change this world together Because you are the answer Kamu adalah jawaban buat dunia ini Trust him dan gue percaya Lu hari ini Kalau ambil keputusan yang tepat Datang kepada dia dan lu pasti akan disembuhin God loves you so much and he believes in you Dia mengasihimu dan dia percaya banget sama kamu